Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian ready untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru Menarik para sahabat yang terupdate seputar idola kesayangan kita Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar ke kabar pertama persahabat ya Kita lihat aja di sebuah unggahan Yang membuat kita semakin penasaran persahabat ya Tuh persiapan siapa ya kira-kira Wow membuat kita semakin deg-degan aja persahabat ya Ada Pak Ferry Fernandez Tentu kita dibuat penasaran Dan dibuat kepo kembali nih persahabat ya Bakal ada acara kejutan apa Yang akan diberikan dari Leslar dan tim persahabat ya Mudah-mudahan saja Ada sesuatu kabar baik kabar bahagia dari idola kita untuk kita semua, persahabat ya apa mungkin akan ada acara tujuh bulanan Leslam Masya Allah bangga persahabat ya siap tempur lagi guys, katanya tuh tempatnya mewah banget ya aduh, dibuat penasaran aja persahabat, ya momen ini pun diunggah kembali oleh akun family unskollaslar 23 ada kalimat caption yang dituliskan ada acara apa ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar, amin Tentu banyak banjir komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Ibun Askerbisya Mengatakan Bismillah, selamat salawatin aja dulu apapun itu Semoga diberi kelancaran, amin Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Fahri 2 Kayaknya persiapan 7 bulanan ini katanya tuh Tuh, banyak sekali yang beragapan bakal ada acara tujuh bulanan persahabat ya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik kabar terbaru langsung dari idola kesayangan kita selanjutnya persahabat yang kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial bahagia untuk kita semua ini tentunya membanggakan alhamdulillah usaha milik Krisdi Bilar Koba Sorojo dan kong Kris persahabatnya ini menjadi the winner di tentunya, persahabat ya, acara hybrid expo, nih, persahabat ya, masya Allah, suatu kebanggaan. Rejasi masuk sebagai nominasi bid advertising, dan tentunya. Sebagai pemenang, wah, wow, kongres bersahabat ya. Alhamdulillah, usaha Rajasi selalu membanggakan. Mudah-mudahan selalu sukses dan selalu jaya. Amin. Dan berikutnya juga bersahabat ya, ada info penting juga nih, tentunya untuk kalian semua, warga Konoha, kita semua para fans sejati. Ini ada info resmi dari Bang Arilang Mari bersahabatnya bahwa Dede Alasti Keciora malam hari ini akan hadir, akan tampil sebagai bintang tamu di acara AMIWAT 2021. Wow tentunya penampilan Dede Alasti yang paling ditunggu bersahabat ya nantikan jam 18.00 WIB akan live di RCTI bersahabat ya. Dikabarkan Dede LSD juga ini mendapatkan penghargaan aneh sebagai pemenang Wah, wow, wakin gak sabar melihat Dede LSD memegang piala penghargaan di acara Ami Award Mudah-mudahan saja lancar dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Banyak tentunya komentar yang sangat positif dari para sahabat Leslar di pasangan Bang Ariel tersebut yakni dari akun instagram rosa unsconles24lar mengatakan pasti nonton ada lesti semangat waduh wow luar biasa banget persahabatnya kekompakan dari para fans sejati nih selalu saja solid mendukung yang terbaik idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabatnya kita lihat juga ada sebuah unggahan yang dimana tentunya kakak bilar Habis kerja aja, gak ada capeknya persahabatnya, langsung main tenis meja dengan Bang Ariel tuh. Wow, katanya sih mau latihan untuk olimpiade persahabatnya, ini cute banget ya. Mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu dilindungi. Untuk kakak Arif Bilar, amin. Ya Allah alamin momen ini pun diunggah kembali. Oleh akun sedal putih yang berskor Ada kalimat Kensen juga yang dituliskan Si kakak ini kayaknya emang gak ada capeknya kali ya Selesai kerja masih bisa main tenis meja Katanya tuh wow Memang <gifat> luar biasa banyak persahabat ya Semangatnya patut kita contoh Bekerja keras Petanggung jawab juga persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi Untuk semua banyak orang dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat di sini ada info konten juga nih Jangan sampai lupa untuk mendukung Dede Alasti di aplikasi Jooks Karena Dede Alasti masih di bawah BTS nih persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kekompakan kita membuatkan hasil Ini cuma beda dikit doang nih persahabat ya Tuh perhatikan Ranking tertinggi masih diduduki oleh BTS Dede Alasti masih di bawahnya nih persahabat ya Yuk mudah-mudahan Tentunya banyak dukungan, banyak orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus untuk lastig gejorah Dan ke kabar selanjutnya juga nih para sahabat, ya kita lihat Ada sebuah vitamin bahang yang baru muncul di jam kunting para sahabat, ya duh Tentunya ini gemes banget ya <laughs> Ada sebuah ucapan tentunya dari Dede dan kakak Bilar Happy birthday kakak Rahma katanya tuh At andirahma.nf Maafin tadi siang gak bisa dateng tuh Kata didealasi dengan kakak Bilar ya Ucapan selamat langsung nih dari my idola Duh senyumannya selalu membuat kita bangga Selalu membuat kita bahagia Unggahan ini pun di repost kembali oleh akun HP Kentang Sultan Ada kalimat kemsen yang dituliskan selalu muncul di jam kunti katanya tuh Vitamin memang luar biasa banget persahabatnya Munculnya selalu aja di jam-jam rawan Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dipermudah apapun yang tentunya dilakukan oleh idola kesayangan kita. Banyak sekali dibanjiri pujian komentar dari para sahabat di postingan tersebut. Yakni dari akun Ella Syelala mengatakan, Masya Allah, Allah, Drakorku, Papa Bunda Baby gemes banget. Katanya tuh pada gemes banget ya melihat dedek dan kakak dulu Memang luar biasa bangga persahabatnya Apalagi Dedeo Lesti Selalu tampil cantik hingga banyak sekali menuai pujian dari orang-orang Yang selalu men-support dengan tulus sir, sahabat ya Aduh, makin bangga aja, makin selalu banyak Orang-orang yang selalu mendukung idola Kesayangan kita, Lesti Dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya nih ya Mudah-mudahan ada cirukan vitamin juga nih Di pagi hari ini Dan ada kabar baik mengenai acara-acara Diri dan kakak Bilar Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya